Tentu, Rizky bilang, "Di sini kita lihat lagi." Disuapin manja oleh Dedek Alasi Kejora di depan. Tentunya, Ayah Kejora, Masya Allah, para sahabat, ya, bucinnya sungguh luar biasa. Tentu, Ayah Kejora pun langsung sontak bilang ke Dedek mau disuapin juga, Masya Allah. Akhirnya, <tuh> tentu bro Surya pun disuapin nih oleh Lesti Kejora, ampun, tentunya membuat kita semakin baper dan bahagia. Inilah tentunya momen yang spesial yang selalu kita inginkan, kemesraan, kebahagiaan selalu diberikan, diperlihatkan dari idolak sayangan kita. Unggahan tersebut pun telah oleh di oleh akun Instagram oleh di Galeria underscore. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, "deh itu Surya pengen disuapin juga loh, akhirnya Surya pun disuapin. Masya Allah, luar biasa." dalam postingan tersebut banyak tanggapan hingga komentar dari fans yakni dari akun Instagram putih underscore mengatakan seru banget oh punya mertua kayak gini bisa diajak bercanda ya Allah mudah-mudahan gua antar dapat mertua seasik ayah juara Amin doakan saya yang terbaik mudah-mudahan selalu memberikan kebahagiaan dan selalu diberikan kebahagiaan untuk kita semua Amin ya Robbal Alamin dan berikutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah momen spesial yang kita dapatkan ketika di channel YouTube nya Fenami Abang Bilar membuat pernyataan persahabat ya kita lihat di sini ada sebuah kalimat yang diutarakan oleh Rizky Bilar terkhusus buat Deddy Lesti kejora terima kasih sudah hadir di hidup kakak buat mantan makasih sudah nggak sama saya saya akhirnya menemukan orang yang tepat. Setelah pernyataan kalimat Yang disampaikan oleh Rizky Bilar Sahabatnya, berterima kasih Kepada Leslie Jorah Sudah hadir Di hidupnya Rizky Bilar Masya Allah, selamat tinggal masa lalu Selamat datang masa depan <laughs> Ini cute banget, persahabatnya Kita petut bangga kepada Rizky Bilar Dan Leslie Jorah Yang selalu memberikan kromatisannya Selalu memberikan kebahagiaan Untuk kita semua para fans kita sebagai fans sejati harus tetap kompak dan solid, mendukung, mendoakan yang terbaik untuk hubungan idola kesayangan kita, Lesti dan Bilar. Dan dalam postingan tersebut juga banyak sekali tanggapan komentar dari fans, salah satunya dari aku, nani, mengatakan masya allah kok aku sampai sekarang masih terharu aja kita seorang pilar mencintai dedek begitu tulus makasih ayat rizky pilar masya allah ketulusan dari rizky pilar memang luar biasa tentu kita patut bangga kepada rizky pilar yang selalu sayang dan cinta dengan tulus kepada lesti kejora Berikutnya juga para sahabat kita mendapatkan bocoran langsung dari Rizky Bilar Ketika di channel YouTube Mia Melinda. kita lihat para sahabat ya di sini. Abang Bilar menyampaikan bahwa lamaran sudah dilangsungkan dari 20-an, 2020. Para sahabat ya, satu lagi ini rahasianya terbuka, masya Allah, tentunya. Persiapan nikah juga sudah disiapkan dari bulan 1. Tentunya segala suatu hal sudah siap semua. Mudah-mudahan saja selalu diberikan lancar dan kesuksesan amin ya rabbal alamin. Ungkapan tersebut juga telah di repost oleh akun Instagram Sendal Putih Anuskor Bilar. Kalimat tersebut juga dituliskan dalam postingan tersebut kan bener lamaran bulan 12 ternyata nggak sia-sia nungguin nih jawabannya nunggu 8 bulan baru kebuka. Wow. Dalam <laughs> postingan sebut juga banyak tanggapan dan komentar dari para fans. Salah satunya dari akun Instagram. Nihirotul Mukmila mengatakan setelah sah bakal satu persatu fakta yang sebenarnya akan terbongkar nih uh, Seneng banget soalnya pasangan ini Masya Allah ngekipnya keren banget tuh persahabat ya Tentu untuk rahasia satu persatu pasti akan terbuka Kita lihat persahabat ya Rizky Bira menyampaikan bahwa lamaran sudah dari bulan 12 tahun 2020 Masya Allah luar biasa Ternyata pertemuan kedua keluarga ketika memakai baju warna putih Berarti persahabat ya couple Ternyata itu adalah lamaran Masya Allah luar biasa Selalu mendoakan yang terbaik untuk hubungan Lesti dan Pilar Dan selanjutnya juga persahabat kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial Tentu groomsmen dari Rizky Bilar mendapatkan gelang Diamond diamondco.id persahabatnya Masya Allah dari Cici Airin Tentu kita patut bangga groomsmen aja mendapatkan sepatu mahal cincin berlian gelang berlian Masya Allah groomsmennya menang banyak di persahabat ya luar biasa Palsin nanti pas nikah lebih dari ini, Masya Allah, makin bangga kepada lesti dan Rizky Bilar yang selalu memberikan kebahagiaan kepada teman-teman terdekatnya. Dan berikutnya juga persahabat kita lihat di sini ada sebuah unggahan momen spesial juga semalam yang mana diunggah oleh Bang Pensi Kumbang persahabat Kejahilan dari Rizky Pilar nih terhadap tentunya orang-orang. Tergarda, terdepan dari Lesti, bersahabatnya. Masya Allah, kalau nggak jahil dan gengster, bukan namanya Rizky Bilar. Pasal sahabat ya Ini selalu memberikan kebahagiaan juga untuk kita semua, doakan yang terbaik. Mudah-mudahan mereka selalu sehat dan selalu bahagia. Dan berikutnya, ada kabar trending juga, persahabat, ya di balik keseruan lepas lajang Rizky Bilar yang diunggah oleh ANTV. Klik. Di sini sudah masuk 33 trending Pak sahabat, lihat ya, ini semalam 35 trending Dan untuk pagi hari ini sudah masuk di 33 trending Gaskan, mudah-mudahan saja biasa 5 besar Dan mudah-mudahan bisa nomor satu, Pak sahabatnya Doakan kompak dan solid terus mendukung Nesti dan Bilar kita masih menunggu kejutan selanjutnya Semoga Mudah ada kabar baik dan kabar bahagia tetap pantingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian selalu berkomentar Bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh